Oke, okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di channel kami ah, Channel Hari ini hari terakhir Bulan puasa Ramadan Kita ngabuburit di Alun-alun kota Santri, Situbondo kita akan melewati perjalanan untuk ke Pantai Kalput, Labuan Kalput. Kita di sana akan melihat Yatul Hilal atau melihat ini atau melihat, atau melihat bulan sebagai penentuan Satu Syawal yaitu hari raya Idul Fitri tahun 2022 itu nanti hasil sidang isbat. Tetapi bagi kita timur dia, misalkan seluruh korps atau Palestina tidak apa-apa kita misalkan eh, untuk membawa bagi kita karena dianggap ya, berhasil melihat ya, tetapi tertolak di sidang isbat. Secara hukum tinggi kita dimungkinkan untuk sidang biasa, tapi tidak tidak untuk isbat tidak ya. untuk masyarakat umum, korusiat, nah, ya, untuk, ya. Mutsus -mutsus untuk khusus ya. untuk korusiat, timnya saja gitu dan misalkan ya. ada wartawan yang melihat hanya pribadinya gitu. Ya. Tapi Lebaran kita tetap bareng dengan. Ya. Ya. sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk dapat melihat bulan ya, diberi kesempatan untuk melihat bulan dari teropong ini. Teropong ini mudah-mudahan hari ini bulannya sudah bisa terlihat ya, sudah bisa terlihat ya. Jadi besok kita sudah bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Insyaallah, qur'an Alhamdulillahiunzilafihilquran, huda linasiobayina timinal huda walfurkon. Ayah, saudara para alim, para ulama, para masyai, para satit, wabil khusus yang terhormat, dan kami yang terhormat, Ketua PCNU Kabupaten Situbondo, Dr. Kyai Haji Ahmad terhormat, kami MHI, beserta jajaran struktural PCNU Kabupaten yang yang kami hormati, Ketua Lembaga yang NU Kabupaten Situbondo yang kami hormati Ketua DMI Situbondo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DMI Situbondo. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Situbondo atau yang mewakili dan yang kami hormati Kabak Kabakesra Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dan yang kami hormati seluruh hadirin undangan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat dan kewibawaan yang tidak bisa kami sebut satu persatu di antara seluruh yang hadir pada hari ini. Bapak Bupati Kabupaten Situbondo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Khabir Kesra yang kami hormati, Kepala Kementerian Agama yang diwakili oleh Bapak Kasubtu yang kami hormati, Ketua PCNU Kabupaten Situbondo Kiai Dr. Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyidin Hotib yang kami hormati. Ketua lajnah Palakia, Ketua DMI, Ketua Pengadilan Agama, dan seluruh hadirin peserta Rukyatul Hilal penentuan satu sawal empat belas empat hijriah. Perkenankan kami pada kesempatan ini memberikan paparan tentang Observasi Hilal, penentuan satu sawal 14-43 Hijriah. Kalau kita melihat ke sebelah barat, posisi waktu kita sekarang 17 lewat 17, kemudian kita tidak bisa melihat secara jelas apakah matahari sudah buruk atau tidak. Secara hisap matahari akan buruk 17 lewat 17, akan tetapi untuk waktu sholat ditambah istiad minimal dua menit. Untuk berlaku radius 27 setengah kilometer ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Jika kita ingin memperpanjang jangkauannya, maka dengan sendirinya istiadnya ditambah. Hadirin sekalian Observasi hilal kita hari ini Tentunya akan kita mulai berdasarkan gurupnya matahari Sampai kapan kita observasi hilal? Observasi hilal akan kita lakukan sampai matahari hilalnya gurup Jam 5 lewat 37 secara perkiraan Berarti kita punya waktu kurang lebih 20 menit hadirin yang berbahagia untuk memandu observasi hilal kami dari tim BHR sudah memposisikan teropong lurus dengan posisi hilal jadi ucapan terima kasih kepada Pemkab Situ Bondo yang sudah mengkondisikan posisi kapal sekarang tidak menghalangi ru'yahnya kita jadi biasanya kapalnya itu kalau kata orang Sunda malang ya menghalangi kita sekarang lihat arahnya kapalnya ke barat semua sehingga tidak ada di posisi penentuan penentuan hilal kita jadi monggo hadirin yang akan melihat hilal secara langsung tidak harus menggunakan teropong untuk observasi hari ini ketinggian Hilal wilayah Situbondo secara dihisap Hilal Hakikinya 5 derajat 8 menit kemudian secara mari 4 derajat 45 menit Di mana posisi Hilal? kalau teropong ini sudah mengarah ada kapal yang paling utara di antara 3 yang lurus dengan saya maka arahnya ke sebelah utara sedikit Itu posisi hilal kita Sehingga kalau nanti ada yang mengaku melihat hilal Di sebelah selatannya kapal yang tiga Insya Allah tidak bisa kami kabulkan secara, Karena secara perhitungan tidak mungkin Bisa jadi itu bukan hilal tapi bintang yang lain Jadi Komariah kalau kata tadi Pak Kasubag T.U Ya, alhamdulillah walaupun tadi kata, -kata Pak Kasubbag TU posisinya tebal. Awan di sebelah barat ini tebal. Tetapi posisi tempat kita untuk memantau hilal ada peluang. Monggo dicermati. Kemudian berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dari kesepakatan Kementerian Agama beberapa negara di Asia Tenggara, sekarang ada perubahan bahwa imkanur ya kriteria mabimnya itu tiga derajat untuk ketinggian sementara kita posisinya kan 4 derajat 45 ada kemungkinan tapi dari segi elongasi khusus untuk kita situ gondok ada pada titik kritis yaitu 6 derajat 4 menit jadi tiga enam empat kriterianya kalau wilayah Surabaya Gresik Lamongan mereka sudah di atasnya kita elongasinya jadi kita sebetulnya kritis. Nah, ketika ketika posisi kritis nanti ada yang berhasil melihat, mohon dipahami. Secara fikih, secara fikih, kita yang melaksanakan rukyatul hilal hari ini, andai kata berhasil melihat, kemudian tertolak di sidang isbat, maka khusus bagi kita secara fikih dimungkinkan untuk tidak berpuasa. Tetapi tidak berlaku untuk secara umum. Hanya khusus kita Yang betul-betul melihat dan tim rupiah Jadi tidak boleh berlaku Untuk masyarakat umum Masyarakat umum kalau ditolak Kalau diterima ya Dengan sendirinya tidak bisa dibahas <tuk> Monggo sambil lalu mendengarkan penjelasan saya Posisi sekarang hilal ada pada Ketinggian di atas 4 derajat Jadi kalau itu kapal Kurang lebih Mas Ketera di bawahnya yang gelap ya 4 derajat. Jadi di, ada yang kuning di bawahnya yang agak awan tebal Utaranya kapal, fokusnya mogel. Tidak harus duduk sambil berdiri Saya memandu pakai pengeras suara Seluruh jajarannya Ketua Lembaga, Ketua Banom Yang saya hormati juga Ketua PD Muhammadiyah atau yang mewakili Yang kami hormati Bapak Hakim dari Pengadilan Agama yang kami hormati semua undangan tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan di satu persatu Alhamdulillah bersyukurillah pada kesempatan kali ini kita bersama bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini karena sebentar lagi beberapa menit ke depan ini salah satu yang kita tunggu-tunggu mudah-mudahan dari titik Sidi Bondo final bisa juru -juru terlihat amin betul -betul kita punya pengalaman yang menarik tahun 2009 situasinya insya Allah lebih tidak memungkinkan di oh. kamera, kamera lalu, Enggak ganggu Pak, lampunya, enggak ya Ganggu Adakah yang di layar monitor berhasil melihat Mas Citra diturunkan ke bawah sedikit teropongnya. Kurang ke bawah Pelan-pelan ada yang berhasil melihat monggo <SILENCIO> <tidak tahu>, <SILENCIO> Kalau masih penasaran lanjut ke KDS nyari Komaria Ya guys sampai saat ini sudah masuk waktu buka puasa hilal di tempat pemantauan kami yaitu di pelabuhan Kalkun Kabupaten Setubondo masih belum terlihat Oh, waktu sudah yang tinggal yang 2 menit untuk observasi. Oh, dilayar, kan sudah pembesaran dari kamera. Mudah-mudahan hilal di Kabupaten Situbondo bisa terlihat. 1 menit tersisa. Sisa observasi waktu pemantauan hilal sisa 1 menit. Mudah-mudahan hilalnya bisa terpantau di Kabupaten Setubondo Awannya tebal Karena awan yang menutupi cukup tebal mendungnya cukup tebal Jadi sampai saat ini hilal masih belum saja terlihat Mudah-mudahan di detik-detik terakhir hilalnya bisa terlihat hingga penentuan satu awal di Kabupaten Sidetondo bisa dapat ditentukan besok hari. Ada lagi yang melaporkan terlihat dari NTT nah, dari Kupang. Ada Tetapi informasi yang melihat hilal yaitu melihat di NTT bukan Kupang. Seperti yang biasa tapi orang BMKG nah. menggunakan teleskop. Menurut informasi di NTT Kupang sudah ada 17, yang 17.37 Terima Namun kasih bukan dari hadirin sekalian yang sudah yaitu dari melakukan observasi hilal. BMKG, Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah, menggugurkan kewajiban orang sesi tubuh dan sekitarnya. Tentunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu observasi hilal sudah habis, jadi di Kabupaten Situbondo dinyatakan tidak melihat hilal. Mari kita menunggu hasil sidang isbat di Jakarta. Seperti apa hasilnya, mudah-mudahan dapat memberikan keputusan yang terbaik. Jadi, jadi intinya di Kabupaten Situbondo tidak melihat jadi, hilal. Ini, jadi kita menunggu woppa, hasil woppa, sidak istibat yang di, dapat, di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berakhir waktu pemantauan hilal, yaitu observasi hilal, hilal di Kabupaten Situbondo tidak dapat terlihat dengan sempurna ataupun tidak sama, sama sekali tidak terlihat. Jadi kami masyarakat Kabupaten Sukabondo tetap menunggu hasil sidang isbat dari Jakarta. Mudah-mudahan keputusan hasil sidang isbat yang di Jakarta itu membawakan hasil yang positif, yang baik bagi umat Islam. Cukup sekian video dari kami A -A channel. Apabila ada kekurangan, mohon dikritik di kolom komentar. Jika ada. Komentar dari kalian akan kami jadikan evaluasi. Jadi, mohon komentarnya, teman-teman, untuk video-video kami selanjutnya, kami akan buat video apa, vlog apa, atau teman-teman di sini punya challenge untuk kami. Insya Allah akan kami lakukan apapun selama masih bisa dikerjakan, akan kami laksanakan.